Saya mancing ditemani sama kawan. Yang siapa namanya? Jabrik, Bang Jabrik nih dari Kedaung. M Kedawung ya. Oke Bosku. Mantap. Semoga hasilnya kali ini banyak Bosku. lanjut lagi. Oke Bosku, siap puncak Bosku. Ini cacing merah. Saya ganti Bang Bos dengan dua mata kail, lima bawah, bagi klosor Bang terkenalnya, Oke, lanjut lagi saya ganti pas lagi bosku. Ini juga sama, pakai rangkaian grosor dua mata kail timah bawah bosku. Nah ya lagi Yang kuning raya makan pos Bu Yang kuning pos Bu Pantuliti lebih kecil Pantuliti lebih kecil Mantap Lanjut lagi kalau di busku. Oh, uh. uh. Mantap. Uh. usut saya pelanin dulu bosku, usut benangnya bosku, yang hitam panjang ada yang makan lagi tuh bosku, ayamnya sih. Anakan lele. Uh, mantap apa dia ngendorin dia makanya 4 bang bos mantap oke dong ya Oke, okay, Bang Bos dan Pak Bos dan teman-teman dimanapun berada ya. Kali ini saya mancing mau di Sudainya aja bosku. Karena nih airnya sudah dibuka lagi ya, bosku. Kita cek hasilnya hari ini mancing. Ada hasilnya di sini. Lumayan bosku. Hasilnya ada berapa biji ya bosku? Ada 8 biji bosku lumayan ya bosku mantap buat dibikin kelelah ya bosku oke oh ya bosku uh, selamat menjelang bulan puasa ya bosku saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena ini mau bulan puasa ya bosku oke okay bosku terima kasih dukungannya dengan cara like, comment, subscribe ya bosku Ayo bosku Wabarakatuh